Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di youtube channel candil kode di video pertama kali ini saya mau bagi-bagi kumpulan source code aplikasi berbasis web banyak source kode yang saya bagikan di channel ini uh, mohon dukungannya buat akan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya karena akan banyak kode yang saya bagi akan di channel ini ini salah satu contoh ya ada aplikasi penggajian terus SPP terus siapkan juga aplikasi ini masih dalam pengembangannya yang bakalan saya share nanti jadi kalian tinggal kembangin sesuai kebutuhan silahkan di eksperimen Kebutuhan kalian, download gratis tanpa syarat. Nanti, filenya bakalan saya bagikan di dalam sebuah website khusus yang ada di deskripsi video. Ya, tidak untuk diperjualbelikan. buat kalian yang mau belajar gitu kita coba ini ya siapkan ini teman. Kalender akademik, penjadwalan kuliah, silakan dikembangin lagi ya. Boleh dukung channel ini. mau tanya-tanya boleh kasih komentar agar tidak teridentifikasi spam di subscribe dulu terus loncengnya. maaf nah, ini bisa di share lagi ya. tanggalnya, terus kehadirannya apa gitu. Tinggal di share aja. word itu sikosok okay. karena ada absensi yang masuk oke mungkin ini aja sih pembukaan dari saya ya, ya mudah-mudahan aja apa yang nanti saya posting di video ini bisa bermanfaat gitu buat channel kode ini cukup sekian pengenalan dari saya ya. jika ada pertanyaan silahkan bertanya kalau misalkan ada salah-salah kata saya mikrofon cukup sekian mungkin uh, pelan dari saya semoga